Jadi acara ya customer di sini kita mencoba ya, mencoba mengenal lebih dekat, mengenal lebih dekat lagi dengan para customer ya. Ya jadi para customer atau konsumen jangan apa, jangan lagi ragu untuk ke sales sales ya, sales M&M motor ya. Ini di sini ini MPM motor ya. Ini kantor pusatnya cabangnya ada dua ada di Rangge, MPM Motor Rangge sama di Ngobak, ya. jadi sama aja. Di sini sama, sana sama, sini sama. Ya, pusat administrasinya di sini, Silakan, jadi nggak perlu khawatir. Terus selain kita di sini ada gathering customer, ya, getering customer, kita juga di MPM Motor Pasuruan itu melakukan kegiatan yaitu santunan untuk anak yatim dan kaum dua apa, ya. Jadi anda ketika membeli ke MPM Motor Pasuruan atau belanja di MPM Motor Pasuruan itu sama artinya Anda menyumbangkan sedikit ya sedikit uang atau sedikit rezeki Anda untuk mendukung acara santunan anak yatim dan kaum tua ya jadi itu rutin setiap dua bulan sekali ya kadang satu bulan sekali ya okay. yang pasti dua bulan sekali itu pasti ya jadi uh, jangan lagi ragu Anda. Ya. Terus tidak ada apa ya? Tidak ada salahnya ya. Oke Mbak Bunga ya. Pinangnya mungkin Mbak Bunga. Iya. <laughs> um... Halo? Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Ya. Jadi gini, saya boleh minta bantuannya? Kelihatan saya ya? Saya boleh minta bantuannya? Halo, pegang nya Pegang nya dibuka Google. Dibuka Google, Mas Fred, Bro. Ya. Yeah. Pohon ya, yeah, tolong mumpung ada di sini jenengan ya. Terutama yang dapat kompor, <laughs> dapat setrika ya. Yeah. Oke. Okay. Jenengan ketik Motor Pasuruan di Google, ya, monggo silakan nah, kita minta bantuannya ya. Loh, insya Allah, insya Allah saya doakan anda dapat mobil, gimana bercaranya? Ya. Siapa tahu rezeki anda didapatkan ya. Oke, okay. misalnya dilancarkan dapat mobil. Amin, amin, amin ya pak Ya sudah ya, dibuka Honda MP Motor Pasuruan, oke? Okay di Google seperti ini, oke, okay? langsung diklik ya judulnya MPM Motor Pasuruan ini, oke, biasa semua ya, mohon maaf saya angkat tinggi-tinggi klien -tinggi saya ya, <laughs> oke, okay. terus ya, mungkin teman-teman sales bisa memandu, memandu, Anda berikan bintang lima kalau memang Nah MPM Motor memberikan pelayanan yang sangat baik untuk Anda atau bermanfaat untuk Anda. Monggo silakan. Bisa ya? Sudah? Bisa, Mas? Yang ya, masih kebingungan atau masih belum pegang HP, monggo angkat tangan. Tapi jatuh oh, yeah. <laughs> Oke. Okay. Sudah? Google review ya. Ini namanya Google review. Jadi anda ketika memberikan rating 5, itu sama artinya Anda mendukung kesuksesan dari MPM Motor Pasuruan. Yeah. Jadi jangan lagi ragu membeli atau berbelanja ke MPM Motor Pasuruan. Yeah. Setiap Anda berbelanja ke MPM Motor Pasuruan yakinlah. ada kesulitan berikan rating untuk gitu? sama komentar ya komentar mungkin di ini ada komentar MPE motor Pasuruan keren ya STN kalau sudah jadi diantar ke rumah Iya masih diberikan bonus karena ketemuannya di warung Pak Solo. wow oh, ya wis yes. yes. STN kadin terminal si oleh Pak lumayan ya. ya malah bapak sosial, tapi waktunya di kolom bayari iya <laughs> ya enggak lah ya dattah, bayar sendiri-sendiri <laughs> oke ya sudah apa masih ada yang kesulitan? oh iya nama penyerangan mungkin banyak manfaatnya ya kita bisa ikut memberikan manfaat pada anak yatim dan kaum lapisan ya terus seneng di MTM ya darah kalau kurang hadiahnya, <tuh> <tuh> nampak caranya kumpulkan lagi persyaratannya pasti akan kami berikan <tuh> iya Semoga hari-hari Anda selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam semua segala penurusannya, yeah. Mungkin dikocokkan, diambilkan. Oh sudah dikocokkan, Mbak Dena. Ya. Oh bismillahirrahmanirrahim, Pak. Satu aja, satu aja. Yang mana dimasukkan? Nah, list nomor empat empat yang mana <tik> <tik> Dapat sesuatu yang menyeduhkan hati loh, ibu, terima kasih <tik> oke okay. lanjut ya Jadi ini masih banyak. banyak ini nomornya jangan lagi, itu si mis masing lagi aditya Reka. alamat Karang sentul. Nangge undang Utara. Oke, nomor. Sama selesai ya? Sampai selesai. Mbak Cindy. CC Cindy. Sini, C. Ku tidi ini. Ini deh, sini sini. Diambilkan CC Cindy apa? Dalam sendiri, Mas. Jadi Oh, diambilkan yang spesial. Wah. Ya, tepatkan. Eh, tepatkan. dapat nomor berapa? Woi, sini nomor lima Ini woi, yang tak tunggu-tunggu woi. Nomor 15 belas, oh boyo, Nomor 15 nomor 15 belas. Ya, dapat sesuatu yang bisa meluruskan hatimu, hatimu yang kusut. Oke okay. Eh, kamera dulu Jempol dulu ke situ ya Oke, okay. ya saya tunggu ya Satu, dua, tiga Mantap ya, Terima kasih Ya Was. Aku seneng gak boleh ini Dahlan Onggoh, Pak Ahmad Bahar Dahlan Pak Onggoh Mas Mbak ya, nah. Oh, oh, oh, oh. oh. oh. oke okay. monggo oh, selamat ya dipilih. Cerlo, oh ceruh, mas ya, iya Ya di nomor dua iya yeah, nomor 2 mas, nomor 2 ya, yeah. kamera kamera, nomor 2 <laughs> nomor 2 dapat apa? mana? nomor 2 mas, tolong nanti ya, nomor 2 <sighs> wey, kompor lagi mas, pokoknya kalo konsumennya kan? lah <laughs> oh iya, yeah. tapi bilang kemarin siapa ya dapat kompor? sama-sama juga ya iya lupa eses yes. mau kelas mau kelas buat terus main sama anak yang main oleh kompor karena aku oleh kopje papa oke selamat mas ya dapat sesuatu yang bisa menghangatkan dan memasak hatimu yes, oke okay. Mas Iwan Tasung, Tenggara dua. Tunggu, oh, oh, Pak Iwan Tasung Ternah jadinya sudah ya Pak ya? Sudah ya, ya. Selesai? Boleh Maju Saya kembalikan ya Oh itu, oh langsung disediakan sama Pak Bunga Oh itu, pilih Pak Bunga Dapat nomor delapan Loh, aku, aku, aku ya Is di dengar? Iya. <laughs> is, aduh, is enak sekali, Pak. Jempol is. kamera. Tiga, dua, satu. Terima kasih. Ya, selamat Pak Iwan, dapat sesuatu yang bisa membuat hatimu panas dingin. <laughs> Kalau ditekan kul, ya keluarnya kul ya ketemu. Top. Bu Tawila monggo Bu Tawila iya <tuk> panggilnya Bu Wila kan loh Riki Bu monggo saya serahkan KTP nya Bu Tawila iya dibukakan enggak bunga, enggak bisa saya yang buka ya. biar cepat. nomor 12 ya kamera, kamera 12 oke okay. siap oh dapat sesuatu yang bisa meluruskan hatimu yang kusut sehingga beli motor Honda terima kasih Bu Lina Bu Yuyun Susilo Bakti dari Dusun di yunan Winongan uh, Kidul itu Assalamualaikum Mas Didi. monggo, monggo, Mas Nedi, saya kembalikan tanda jadinya sudah ya tadi ya. Mudah-mudah yes, dapat yang lebar. Nomor 1 dapat apa itu? Kamera? Kamera? Kompor. Number one. Oke, dapat kompor. Terima kasih semua. Iya, dapat sesuatu yang bisa memasak hatimu. Iya. <laughs> huh? ada lagi, ada lagi ada. Oh, ada yang di. ada ini satu ya, Mas Samsul Arifin dari Dusun Bumuran, Pleret. Yang terakhir, penghuni terakhir. <laughs> ada lagi yang yang di mungkin ya. Ini terakhir satu, Mas. Samsung Arifin, mungkin yang belum deal silakan dipikirkan lagi, Mas. sih siapa Mas? Mas Imam. Eh, Iman di mana? Sini Iman. Abang kamu. Eh, sini. Iya. Deal motor apa ya? Motor hit. Merah hitam. Yang situ guys. Hitam strip merah. Oh yang di CBS. Oke. Ya wis. <laughs> Oke, nomor 13 Mas ya. Kamera. hatimu yang kusut. Oke. mas ya, 321. Terima kasih. Tepuk tang tepuk tangannya sangat meriah untuk kita semua. Ya. Selamat untuk yang sudah mendapatkan hadiah undian ya. Jangan lupa Anda menggunakannya dengan sesa